Bye. <laughs>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 Baiklah persahabat Leslie, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentunya kita ke kabar dan keunggahan pertama persahabat ya yang spesial banget buat kita semua. Tentunya langsung dari si cantik Dede Alessi ke Jorah yang mengunggah sebuah postingan foto cantik persahabat ya di akun pribadinya Dede Alessi ini. Wow, tentunya foto cantik ketika di acara lida semalam persahabat ya ini keren banget. Tentunya memang luar biasa banget di OSD tampil sangat cantik Dan anggun persahabat ya Wow tentunya membuat Kita semua Farah fans tentunya terpesona banget nih persahabat ya Aduh makin cute Makin menggemaskan aja nih persahabat ya Mudah-mudahan selalu diberikan Kesehatan kebahagiaan selalu buat Idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans Ya ada komentar dari akun Bang Putra Siregar, disitu mengatakan sampai begadang katanya ya Ada juga komentar dari akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore, disitu mengatakan dalam kolom komentar Kenapa cantik banget sih dek katanya ya Pastinya dong para sahabat ya Lesti adalah calon istri dari Rizky Bilar yang ternyata tampil selalu cantik dan tampil selalu mempesona persahabatnya. mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada lesti tentunya. dan selanjutnya persahabat kita lihat juga nih semalam tentunya ada yang main ke kobas nih. ternyata rizky pilar, Fali akbar berkunjung ke tempatnya kobas persahabatnya dengan memakai mobil si kuning kesayangan abang bi ya. wow lihat sangat keren dan ganteng banget nih kita lihat keunggahan selanjutnya Wah ternyata Rizky Billar bener banget Pak ya. bersama Bang Basuki Surojo tuh dengan tentunya berfoto keren banget nih sahabat ya. luar biasa banget Bang Rizky Bilar selalu tampil keren juga nih Pak ya. tak kalah dengan dedek lain yang sangat cantik Rizky Bilar pun tentunya selalu tampil ganteng para ya. membuat para emak-emak les lihat tentunya selalu bahagia melihat dikantengan dari Abang Bilar mudah-mudahan Abang Bilar juga selalu diberikan kebahagiaan kesehatan Amin, ya robal alamin ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga ya tentunya slogan dari bander ini Rizky Bilar situ terlihat tertidur di sahabat ya di Facebook ATV. semangat bismillah lelahnya kebayar ya Nah rizki Bilar itulah kalimat Jackson yang dituliskan oleh Bang pemerintah persahabat ya untuk Abang Bilar mudah-mudahan lelahnya Abang Bilar tentunya menjadi lilah persahabat ya kita selalu berdoa selalu mendukung selalu mensupport buat karya-karya dari idola kita selalu diberikan kelancaran amin ya robbal alamin Postingan tersebut telah di kembali oleh akun Instagram Leslar Lovers underscore Official yang mana di situ ada sebuah kalimat caption yang dituliskan dikatakan pejuang mahar, sehat terus kakak katanya ya ada juga tentunya komentar dari akun Instagram Muhammad 7703 disitu mengatakan lagi tidur aja, cakep banget katanya ya Selanjutnya dari akun Resmiati, disitu mengatakan dalam kolom komentar, semangat kesayangan semoga kakak dan tidak selalu diberikan kesehatan. Amin. Itulah beberapa respon dari para fans yang sangat positif persahabat ya. Selalu mendukung, selalu mensupport support buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial tentunya ini. Dede Alessi Kejora sedang di acara aksi, persahabat Sahabat ya, terlihat memang luar biasa banget setiap tampil Dede memberikan kejutan, tentunya tampil dengan sangat cantik banget di Pak Sahabat ya, wow Tentunya yang nunggu-nunggu dedek di Aksi Asia Sudah hadir persahabat Sahabat ya, pantengin channel Indosiar ya, tentunya Sekarang Dede Alessi ada di acara Aksi Asia 2021 selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada warna spesial banget nih ketika di acara sahurnya Facebook karya lagi-lagi tentunya Rizky Billar membuat kita ketawa nih para sahabat ya tentunya lihat aja nih kelakuan Rizky Billar dan Ricky Prasetyo persahabat ini membuat kita punya ketawa habis nih dengan lawakan dengan lucunya abang bilar persahabat yang semakin hari banyak sekali progres nih peningkatan persahabatnya ini tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia melihat tentunya ketekunan dari abang Rizky Bilar yang mau belajar persahabat ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus buat Rizky Bilar idola kesayangan kita selanjutnya para sahabat ini ada momen spesial banget di persahabat ya kita lihat aja tentunya ini momen ketika sambungan video call Rizky Bilar oh sahabat ya dengan ibunda tercinta ibu, ibu Rosmala oh sahabat di sahurnya bes bogor ini spesial banget nih buat kita semua bahwasanya tentunya ada panggilan spesial ibu Ski bilar terhadap dedek cantik persahabat ya tentunya panggilan ibu ndariski bilar ke lesti kejora itu adalah dedek sayang wow pernah terharu banget persahabat ya mendengarnya tentunya panggilan sayang dari ibu Rosmala ke dedek Lesti yaitu dedek sayang katanya ya Wow mudah-mudahan saja secepatnya tentunya Lesti dan Rizky Bilar bisa melangsungkan acara pernikahan Apalagi tentunya ada doa spesial dari ibu Bunda Rosmala untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran tentunya untuk di setiap hal dan tentunya untuk pernikahan mereka, persahabat di ya haduh makin terharu Makin bahagia aja mendengarnya persahabatnya, mudah-mudahan tentunya secepatnya Kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Untuk ke kabar berikutnya persahabat ini ada kabar spesial juga dibuat kita semua masih di acara sahur sahurnya peseter ya Kita lihat aja dan momen yang mana tentunya terpantau sudah bersahabat ya chattingan an Q dari Lesti dan Rizky Bilar masalah ya aduh tentunya langsung terbongkar ini ada salah satu momen dimana Rizky Bilar dikerjai persahabat ya peserta yang kalah diberi hukuman menghubungi orang by Pony yang terakhir kali ada di list kalau out katanya bersahabat ya tuh tentunya Rizky Bilar Terbongkar semua isi chattingnya bersama di DLSD di handphonenya Persahabat ya aduh cute banget Sayang-sayangan tentunya selalu ngasih kabar satu sama lain Ini tentunya membuat kita semakin bangga bahwa hubungan mereka bener benar, -benar Tentunya mudah-mudahan saja secepatnya kita mendapatkan kabar bahagia dari idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat kita lihat juga nih ada momen spesial banget ketika di acara aksi ya Kita lihat aja nih ini ada juga kelakuan Leslie Kejar yang selalu membuat kita bahagia dan ketawa habis nih persahabat ya Terlihat dari Kejora di situ sedang naik mobil-mobilan bersama A. Irfan dan Abi Ramzi Persahabat yang memang bengek banget nih Kedua idola kita ini persahabat ya Lesti bila selalu memberikan kebahagiaan buat kita semua Tentunya mudah-mudahan selalu memberikan keberkahan, kebahagiaan selalu buat idola Lesti dan rizki Bilar Mudah-mudahan juga para sahabat ya, hari ini kita mendapatkan jodohkan vitamin, kiut vita ingin segar ya, sahabat ya, dari layar Bilar. tunggu tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, bawa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.